Tapi datang, semau ko, tapi dia yang kau sayang Sayang temani pagi dan malam, tapi sadia Karena sabi apa yang harus sabua Dengar kau ko, ku ko, komitmen jujur satrakua Tidak Kena usah kenal, si usah pergi hmm. Tahan sapu rasa dengan kaca sapu mata Dengar yang ku bilang ku mau pergi aduh Tapi jangan ku lupa tumpung kisah dulu Ketika lelah ku minta sayang polo Jika yang terbaik yang sakasih belum cukup Sio satu lima jika bisa dengkong Mantra sempurna saberi untuk kau yang terbaik sa cuma maksudnya ini hati yang sedih kau mau sa tapi kau datang semau kau tapi dia yang kau sayang sayang temani pagi dan malam tapi sadia Sabim, apa yang harus buat? dengar? Kopok-kopok, jujur, sastra tua percuma dengan cinta yang hanya tersirat. Jika hanya teman, kau sudah usah kenal siu sasumo,